Cegah teroris KKB Polsek Tembagapura Gandeng TNI tingkatkan patroli 200 pasukan elit TNI AU lakukan serangan cepat, wilayah musuh pun bisa direbut Ini saya akan menyampaikan direktif kepada Pako Strat, selaku Pako Gap TNI, Pako Arnoldas, dan seluruh pangko Tama of TNI untuk merencanakan kampanye militer, saya sampaikan perintah persiapan kepada para panglima dan para komandan satgas hitungan. Di mana tugas pokok kita, komando gabungan TNI melaksanakan kampanye militer untuk menghancurkan kita Sudirman. Tapi lebih tahu tentang kondisi musuh maupun medan yang kita. <tuh> Jajaran Kepolisian Sektor Polsek Tembagapura, Mimika, Papua. Meningkatkan koordinasi dengan Kesatuan TNI untuk mengintensifkan patroli di titik-titik rawan untuk mencegah masuknya kembali teroris kelompok kriminal bersenjata KKB. Penangkapan 10 anggota kerombolan teroris KKB Papua ini merupakan bagian dari ...pengembangan laporan intelijen Memang kelompok-kelompok eh, teroris seperti KKB Papua, nah yang kali ini, yang 10 orang ini, juga bagian dari paratis KKB yang mencari tempat tinggal, mencari persembunyian. Sudah Papua berkonsentrasi untuk menumpas gerombolan teroris KKB Papua. Kapolsek Tembagapura itu Menase Sayori mengatakan... Melalui kerjasama yang harmonis dari seluruh komponen termasuk warga setempat, baka KB akan berpikir ulang untuk kembali masuk ke wilayah distrik Tembagapura. Saya akan berkoordinasi dengan semua pimpinan satuan yang ada di Tembagapura. Kemudian dengan manajemen PT Freeport Indonesia. Saya akan membangun dan menggalang terus komunikasi dengan masyarakat lokal, mulai dari Banti sampai Mile 74. Memang ada misi di mana salah satu wilayah NKRI ini ada ancaman, maka kita harus mampu melakukan operasi, operasi udara. Kami ingin kerjasama dari semua pihak yang tadi, karena kami yakin keberadaan DPO itu berada di ujung lidah masyarakat. Sebenarnya masyarakat sudah beberapa kali ketemu dengan mereka, tapi dua hari atau tiga hari kemudian baru mereka ngomong, Pak saya ketemu mereka. Setelah tiga hari, di mana lagi akan, kami akan cari mereka. Jadi saya, kalau mereka bisa lapor cepat kepada kami, maka yang cepat akan bertangani. Kami akan meningkatkan patroli seperti yang saya biasa lakukan di Ilaga, katanya, Selasa 1 Juni 2021. Itu Sayori baru dilantik dan jadi Kapolsek Tembagapura pada Senin, 31 Mei 2021. Operasi TNI harus dilakukan secara terukur berdasarkan hukum humaniter dan azas operasi lawan gerilya dengan mengutamakan upaya perlindungan terhadap semua masyarakat sipil yang ada di Papua.